anak? bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat, ya. Kalian harus selalu semangat ketika melakukan atau mempraktekkan pembelajaran dari ustadz-ustazah, terutama di pembelajaran LCOK atau olahraga. Pertemuan kita kali ini Kita akan Mempraktikan Gerak memutar Dan menekuk. Nah Gerak memutar dan menekuk Ini termasuk Gerak dalam Non lokomotor Masih ingat Apa itu gerak non lokomotor Ya Gerak yang ditandai dengan tanpa perpindahan tempat. Ada apa saja di gerak memutar ini? Kita mempraktikkan gerak memutar ini ada beberapa jenis dan macamnya. Contohnya adalah gerak memutar kepala, gerak memutar lengan, gerak memutar pinggang dan gerak memutar tumit. Berikut adalah Contoh gerak memutar kepala, semua gerakan dihitung dengan hitungan satu kali 8 Berikut adalah contoh gerak memutar lengan Dan berikut adalah contoh gerak memutar pinggang Nah, selain gerak memutar ini Kita juga akan mempraktikkan gerak menekuk Gerakan menekuk itu dilakukan dengan cara Satu, menekuk kaki di depan dada Yang kedua, menarik kaki ke belakang Dan yang ketiga, menarik kaki ke depan ini adalah contoh video dari gerak meneguk kaki sebelah kanan dan kiri Dan ini adalah gerak menepuk atau menarik kaki ke belakang Dan yang terakhir ini adalah gerak menekuk kaki ke depan. Itu tadi beberapa gerakan yang dicontohkan oleh Us Agnes yang harus dipraktikkan oleh kalian. Sangat mudah bukan? Baiklah, ditunggu tugasnya oleh Usaknas. Mudah-mudahan kalian bisa melakukan atau mempraktekkan gerakan ini. Sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Us Agnes Jangan lupa ketika kalian mempraktikkan gerakan ini Kalian harus menggunakan baju olahraga dan sepatunya Sekian dari Us Agnes Tetap semangat dan jaga salat, jaga diri dan membantu orang tua Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Salam olahraga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.